Mung tak boleh beri hidayah pertunjuk kepada orang yang mu tetapi Allah lah yang beri petunjuk hidayah kepada orang yang Allah kehendaki Allah lebih tahu siapa yang dapat hidayah jadi ha hidayah ni ha petunjuk tanam bagi seseorang manusia kita pakat tahu berlaku cuba kita gambar eh, yang banyak-banyak kata, Nabi Nuh dengan bining dia, yang ni Nabi, yang ni bining, tapi bining kena masuk dengan aku, kalau kita tengok tak sepatutnya, seorang okay, Nabi, bining ni nak nugi jadi ahli ni aku, tapi dengan sebab, hidayah ni masing-masing, tak ada dikira katanya anak tu guru, kau, anak baba, kau, anak ustaz, anak profesor kau, Nabi sendiri, Nabi Nuh Nabi ni dia Tu has sebut Nabi Nuh dan Nabi Lut Bini dia dua-dua ni masuk ni aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri Dengan wong wan Warih-warih warah dia Abu Jahat, Abu Lahab, Abu Gapo, Wah, tu hewa yang Duduk dalam ni aku Padahal Pak Sedara tu, Abu Lahab عذب الله من الله من Awalam numakkin lahum haraman 52 dan 57 suratul qasas Ayat lima puluh ni ada sebab turun. Cuba kita tengok maksud dia dulu. Nah? Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak berkuasa memberi hidayah pertunjuk kepada sesiapa yang engkau kasihi. Supaya ia menerima Islam. Tetapi Allah jua lah, Allah sahaja lah, yang berkuasa memberi hidayah pertunjuk kepada sesiapa yang dikandokkinyo, menurut une-une peraturannya dan dialah juwa yang lebih mengetahui akan orang-orang yang ada persedia untuk mendapat hidayah pertunjuk kepada memeluk Islam. Jadi satu ayat ni memberi satu gambaran besar dalam hidup kita. Uca ataupun sebab boleh turun ayat ni iaitu nya hari kematian Abu Talib Abu Talib adalah Bapak saudara Nabi S.A.W Para Nabi ni sejak daripada umur 8 tahun Dia sebagai Abay kepada ayah Nabi Abdullah Ayah Nabi ni Abdullah Anak anu Abdul Muttalib Jadi Abu Talib Ambil Nabi, pera, pera, didik, ajar, semua, tiap-tiap, karo. Sehingga Nabi duduk di dalam tamneng, Rasul pun Abu Talib masih lagi duduk popong Nabi. Tapi dia tak masuk Islam. Dia dengar, dia reti, dia tahu berlaku. Kelakuan, gapo, gotu, goni, apa yang Nabi duduk buat, duduk seru, duduk royak. Nabi pun royak Islam kepada dia. Bukan Nabi duduk dia, tak. Tapi dia tak seterima. Dia tak menetel. Bahkan dia popong pula. Jaga orang nak marih kainak. Nak buat, apa ni, jahat terhadap Nabi. Tapi apabila nak mati, ni Nabi pun jadi salah boh. Pak sedara, tak masuk Islam, tak menetek boh kan duk jaga Nabi tak sewi orang marah duk bunuh duk gapa sebab Abu Talib walaupun apa ni Tanah tak duduk uh, tinggi sangat dalam masyarakat Mekoh kalau nak kira dengan orang-orang lain tapi dia orang dengar perkataan dia orang malu juga kepada dia Ketika dia mati. Ketika nak mati tak? Nabi SAW pergi. Didapati. Orang yang duduk sekali. Dekat dengan Abu Talib. Iaitunya Abu Jahal bin Hisham. Dan Abdullah bin Ubay bin, bin Abu Umayyah bin Al-Mughirah. Ini dua orang kedai besar. Yang menjadi warih warah Nabi juga. Duduk sekali. Dengar Abu Talib Ketika Abu Talib nak mati Nabi gidek wayak kepada Abu Talib Ya Am. Qul la ilaha illallah Kalimatan Uhaju Laka biha Indallahi Hei pok sedara aku Katakanlah la ilaha illallah Satu perkataan eh, Yang aku akan berhujuh Maknanya aku akan gue sikit lagi dia hadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar ataupun lepas pada hari kiamat maka Abu Jahal pun Abu Jahal dengan Abdullah bin Abi Umayyah katanya ya Talib, hey Abu Talib atarghabu an millati Abdul Muttalib he Abu Talib mu nak tinggal ke agama tok nenek kita Abdul Muttalib jadi nabi sebut Abu Jahal sebut nabi sebut Abu Jahal sebut Abu Talib dekat tengok Akhir sekali Abu Talib dia katanya ala millati Abdul Muttalib dia nak mati di atas ugamu tok nenek dia Atau pak dia Abdul Muttalib maka sin lom hai jai mananyo hembus nafas terakhir dengan tak sebut kalimah la ilaha illallah walaupun sepatah saya tengok dalam sebahagian kita Golongnya Syiah dia katanya Abdul yaitunya Abu Talib masuk Islam dengan hati dia. Paning pendapat dia, orang orang Syiah. Dia katanya Abu Talib apabila dengar Nabi kayak la ilah Inna Abu Talib, Allah katanya oh, oh, oh, oh. tak berani nak sebut dengan sebab apa? Nih dua kedai berani tepi nih Abu Jahar dengan Abdullah Alhamdulillah sini. Atu Allah alaminlah hak ni pendapat. Siapa nak terima tak se terima tapi Nabi ada sebut. Dalam satu hadis lain katanya hak ni hubung dengan nigaqah. Nabi katanya serak ngiak-ngiak ni orang hak kena duduk di dalam api nigaqah iaitu nya kena pakannya teropoh. Teropoh ni sesiapa panggil ke dan nah, selipar yang dibuat selipar yang dibuat daripada kayu. Lah ni dah orang nak pakai. Nak. Pan hanya kasut selipar sak di dalam api ni akak sehingga gelegek otak atas kepala. Ani nah, Nabi ayat katanya, serak-nyak-nyak orang hok duduk di dalam api ni akak, gelegeknyo otak pat otak di atas kepala ni, aku harap katanya itulah Abu Talib. Yang akan masuk di dalam pinaka saratu. Wallahualamlah. Dengar kita dengar sudah. Patu nak kiyah lagu mana pendapat yang royak katanya Abu Talib masuk Islam, kau tak masuk Islam tapi dia sin lom hai jaiครั้งสุดท้าย itu. ya itunya ya sebutnya ala abdi ala millati Abdul Muttalib. Dia nak mati di ratah ugamu tok nenek. Walaupun ya reti ya paham dia ya tahu selok belok gapo hok Nabi duk ruang Nabi duk mengajar Nabi di ruang halaqah jumpa dengan orang tu jumpa ni dia ya tahu bih. Tapi dia mai totan Allah pun royak di dalam ayat ni katanya hey Muhammad mung tak boleh beri hidayah pertunjuk kepada orang yang mukasih Tetapi Allah lah yang beri petunjuk hidayah kepada orang yang Allah kehendaki Allah lebih tahu siapa yang dapat hidayah jadi ha hidayah ni ha petunjuk Tangnam Bagi Seseorang manusia Kita pakai tahu belakang Cuba kita gambar eh. Yon banyak-banyak perkara Nabi Nuh dengan bining dia Hak ni Nabi Hak ni bining Tapi bining kena masuk dengan aku Kalau kita tengok Tak sepatutnya Soorang okay, Nabi Bining ni nak pergi jadi ahli dengan aku Tapi dengan sebab Hidayah ni masing-masing Tak ada dek kira Katanya anak tu guru Kau anak baba Kau anak ustaz Anak profesor kau Nabi sendiri Nabi Nuh Nabi Neng dia Tu has sebut Nabi Nuh Dan Nabi Lut Bining dia dua-dua ni Maksudnya kau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri Dengan Wong wan Warih-warih warah dia Abu Jahat Abu Lahab Abu Gapo, Wah tu hera yang duduk dalam ni aku padahal pak sedara tu Abu Lahab dan sebagainya kita kiyah sendirilah ha hidayah sebab tu ha pasang petunjuk peheh dalam ugama ni bukan pasang sakur yang boleh terima daripada mak pak tu nenek kadang-kadang pak yang lain reti ngajar dia masya Allah beribu anak murid tapi anak dia sendiri dia tak boleh buat apa Dia bukan tak nasihat Bukan tak ajar Bukan tak rayak anak-anak dia Kadang-kadang bining dia sendiri Dia bukan tak rayak Rayak, rayak, rayak, rayak Tapi kita kenapa her? Katanya Hidayah ni Allah Ta'ala caput betul-betul Dia tu her nak we Kepada siapa Maka orang tu dapat lah Tapi dia tu her Tak sibuk Walaupun ngerti Seorang mana Orang duduk rayak Dengar orang mengajar Beratus orang Dengar orang mengajar tapi suih tak ada dalam hati dia. Maka dia gelak gelamak situ. Inilah Allah. Kita kena katanya, someone, hidayah ni kepada siapa yang dia akan Kita kembali kepada ayat. Dia ada nota kaki di bawah. Satu, tiga, dua, tiga. Yang ni, orang-orang yang berdegi dalam kekuforannya. Engkau tidak akan dapat Memimpinnya kejalan Islah Sekalipun dia orang yang sangat-sangat Engkau kasihi Kerana engkau hanyalah bertugas Menyampaikan perintah Allah Dan Allah jualah yang memberi hidayah Pertunjuk yang disertai Dengan taufik kepada sesiapa Yang dikandakinya Menurut uneh-uneh peraturannya Cuba perhati perhatikan lagi Ya biasanya kita sebut taufik dan hidayah Taufik ni mana gini maknanya masuk waffaqah waffaqah ni maknanya alik kau ni no alik ni no masuk tu ia panggil taufik maknanya tu hai dengan kita tu hai no. kita pun no. tu ia panggil taufik hidayah daripada Allah dia bui kepada siapa yang dia akan hendak sebab itulah kalau hidayah saja memang Allah ta'ala dia dia akan hendak dia boleh bui belakang tapi dia tak ada taufik so lagi. Tak ada taufik. Maknanya tak masuk. Saya misal mudah-mudah. Dia selalu misal. Suka dengan gelah. Orang nak buk air tu. Kita kena buka mulut dia. Barulah kita bubuk air boleh. Tapi kalau dia kita kuam, Bubuh lah air banyak mana. Air tak masuk di dalam gelah. Sebab apa? Sebab kita duduk kita erak dia. Itu nah, maknanya tak taufik. Air tak masuk dalam gelah. Sebab kita duduk kita erak. Jadi kita duduk di dalam Islam ni bermaknanya kena cari, kena pakak ngaji kena pakak usaha. Ha tu. Diri kita sendiri kena keratun, nak ngaji, nak beki nak jadi molek amalan kita, paham kita, tak paham kita tanya. Tempat ngaji, kita kena pergi. Bila kita pandai, baca surat sendiri, pandai kongkuan sendiri, baca, buka, so, so, so, so. Itulah orang Melayu kita panggil katanya kanok. Eh, nampak kanok, benar budak ni. Eh, yang mengaji, siya malai, siya malai. Itu jual tu. Asal daripada kanok tu. Melayu-Melayu kita sebut mudah-mudah kanok. Ha, tu. Sebab tu kita kena nampak katanya nok kepada agama, nok kerti agama. Tak ada orang Islam kita jadi jahil, tak erti. Lepas tu bukan tak erti sekadar tu nak toilang. Dia unuh, unuh, unuh, unuh. Nampak supaya tak ada Napa tenar diri sendiri. Padahal Allah Ta'ala buka peluai bagi kita. Umur kita ni sebagai pala modal. Saya cium dengan ayat lain pula. Bapak boleh orang-orang okay, okay, kafe bila kita baca di dalam Al-Quran, eh? orang okay, kafe nak kelip ke dunia semula. Orang okay, hak mati dosa banyak nak kelip ke dunia semula. Apa apa? Sebab dia tahu katanya peluang masa duduk atas dunia ni adalah peluang yang besar, yang harga maha. Yangnya faham katanya dunia ni tak pakai, dak? Di dunia ni lah, cuang wala okatong bagi kita. Orang nak molek tak molek, nak berjuruh tak berjuruh. Masa duduk atas dunia ni. Tu hal apa tanya sikit lagi. Awalam mu'amirkum ma yatazakkaru fihi man tadakkarawaja'akumun nazir. Dakkah aku wui kepada mu. Masa duduk atas dunia. Ada lagi orang duduk wayak. Beri peringatan kepadamu. Iaitunya rasul-rasul nabi-nabi dan orang-orang yang ada duk mengajar, duk ceramah, duk khutbah, duk berita zekirah, duk gautuh, duk gani kalau kita kecek bahasa kampung-kampung mudah telinga mengutak utak mana? umum-umum habis mana? masa umum-umum daripada mengcam kwa mulih mula masuk akibali sampai kau tua hebat, umum tujuh puluh, apai puluh duk habis ke mana? hati-hati kalau dia tuhan ngepek ngepek lebih pada manusia kata lagi tapi Allah raya di dalam Qur'an beberapa ayat Nak jadi manusia tu sendiri. Keratum diri sendiri. Nak maju, nak mengaji, nak pahal, nak aman, nak kerti. Lepas tu nak duduk di atas jala tu. Orang yang buat amal yang tak betul dengan ajaran Nabi. Sesar sikit lagi. Oh, apa lah. Aku duk buat tak keno. Supaya orang yang Nabi buat. Kita selalu ringan. Kadang-kadang kita sendiri dah berasa. Oh, bodoh lah. Mu oh matang nan. Beser Kadang-kadang kita buat sesekarga ke benda kecil ja. Buat kau kita tak pandai nak buat. Dok kaceh kaceh kaceh kaceh kaceh. Orang mai royak semata. Hei, eh, buat lagu tu. Oh! Bodolah umur aku. Tengok. Lama dah aku tak reti, tapi orang mai royak semata. Pat, reti selalu dah. Ha nak royak katanya withi hidup kita setengah-setengah kala kadang-kadang kita mengaku antara kita bodoh tapi orang ramai rakyat ke kita kita rasa oh, kena salah dulu dah dengan orang ramai betul Itulah cara hidup kita nak wujud jadi betul dan dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kena minta sama so minta sama so eh dinas suratal mustaqim janganlah wahai Allah tunjukkanlah jalan yang betul yang benar yang lurus kepada kami Allahummahdina fiman hadait. Nah, doa yang paling molek sekali Nabi raya katanya, nyo crop lum sumo tiap-tiap kala dalam kehidupan manusia, iaitu doa yang dibaca di dalam solat sama ada semaya subuh ataupun semaya witi. witih. Allahummahdini fiman hadait wa'afini fiman 'afait wa tawallani fiman tawallait. Ya lah dah dah. Sebab dia diaครอบ seluruh semua tiap-tiap perkara. Tiap, tiap. Kalau dah kita tak pandai doa lain, eh aku tak pandai nak berdoa banyak, go to doa begini. Ambil doa ni. Baca dalam do, dalam masa kita semaya ataupun luar semaya. Sebab apa tu? Sebab mitok hidayah. Allahummahdini fi man hada wahai Allah tunjukkanlah kepada aku siapa dengan mung tunjuk kepada orang-orang hak -orang orang mung tunjuk. Siapa tu? Nabi-nabi, rasul-rasul Okey, okey, yang salih, orang berjuru, orang baik Orang yang dijamin boleh masuk syurga Yalah, Kita nak pun nak hidayah ni Hidayah benar besar Kembali semula lah eh? kepada ayat ni Hidayah adalah benar, -benar maha dan besar Bukan duduk di orang cirdik, orang bijak, orang pandai Tak Orang bodoh pun boleh hidayah Walaupun nampak gorak-gorak dia Nampak dogo-dogo dia Tapi Alhamdulillah Jangan. ni Pahamir dia tu tinggi. Tapi kalau kita tengok sebalik pada tu, Kadang-kadang orang yang mengaji tinggi, pandai bijak, Ruang tu, ruang ni. Pandar kecek, Pandar roya, pandai melulih. Tapi kalau kita tengok, Eh, tak pahamir lagi agama. Dia tak reti lagi agama. Sebab apa tu? Sebab dia tak makai. Tak masuk. Tak masuk. Saya nak mengakhiri Dengan semangat kepada kita. Yang Nabi roya'nya, Innadina Yusrun. Hadisnya panjang, tapi saya ambil ton sikit. Ya. Inna dina yusrun, cacing nanti. Pencing tinggal, idai. Kalau boleh, ngapa pagi gini? Inna dina Yusron, sesungguhnya urusai agama tu mudah. Tuk yang dalam agama mudah tu, saya tak ada rakyat suruh payah. Sebab tu, saya rakyat, katanya hadis ni panjang. Panye lagi mana buka panye pelajar ada sepat saban so tanya. Wan Yusha dadi naahadun illah kah dah bah. Okay, saya terjemuh jadi mudah mudahnya. orang okay, ada wak payoh ruang ugamu nanti benda payoh tu naik taraf pada dia sendiri. Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? nak jadi ngaji ugamu pahal ugamu macam itu ya. bukan lambat oh payah lah setengah-setengah hari kaya tanya mung kena ngaji 10 tahun baru mu pahal ugamu Masya Allah bapa kena tak masa sampai 10 tahun 20 tahun baru nak ret reti ugamu dan ni orang ngaji mudah-mudah benda tak ada kena duk payah kaya hura so-so-so dia so, so. duduk di orang hura orang kecil orang akibat itu Kadang-kadang benda sapson. Tapi dia kurang pun jadi mudah. Maka Alhamdulillah mudah. Tapi benda orang pasang. Sapson dah. Duk giro ayak pula. Oh benda ni payah ni. Orang ngaji pun mula mikir lah. aku. Malah mengajilah aku. Tengok babo sendiri. Raya tak payah. Lepas aku orang tamadhal ni. Botol baca tak habis lagi. Kau payah lagi. Katuk kitab lalu. Lah aku tak mengaji. Ha nah, tu dah. Tu Ayak. 50 nek di dalam suratul khusus Serup katanya hidayah Duduk di Allah Bukan duduk di tangan manusia Manusia hanya jadi sebab dan Jadi tu sahih, timah, tipai Untuk sesiapa seorang Dapat hidayah daripada Allah Subhanahu SWT Sama ada orang itu orang Islam islah Atau orang yang tak masuk Islam lagi Maka adanya orang Seru dia roya kepada dia Maka dia masuk Islam. Allah taala Muhammad wa ala alihi wa, wa sallam. warahmatullahi wabarakatuh.